Yuk, kemarin malam saat gua lep ada orang ini datang what's up bang it's me game siesta nah ada nyuruh gua gacha udah, gua turutin ya. karena di channel gua kalau biasanya ada orang gacha yaudah turutin aja ya. setelah itu dia langsung menyesal what's up bang wan welcome bang it's me game bakat kabar bang Band. Biasanya kita nih live stream barengan gitu ya Tapi kok hari ini tidak barengan Sibuk gawe Btw ini mau gacha kah? Enggak enggak Enggak gacha Gacha nya 10 kali Soalnya mau nunggu Kan ini kan bentar lagi ini di JP Ada banner limited Buat apa kita nge gacha? <laughs> mending habisin pas banner limiternya mau gacha Kak Oke kita coba gacha uh. 10 kali ya ya karena udah disebut gacha tadi itu hmm. waduh da. ini ini apa namanya karena udah disebut tau -tau gacha kusing. tau tau dapet kucing ini si Rina, ya karena gua sedikit lebih suka Serina si dibanding hanae Ada bang eh hey, ini hanae ini bisa menghangatkan nggak hmm, enggak jadi hmm, <laughs> menghangatkan apa <Sus>. ping wah <laughs> oh. dua dah dua dapat ya nih iya no. tapi salah tapi, sendiri siapa suruh gua gacha gitu mending jangan di, suruh kan ada ada serikan terus oke mari ini ada serikan ada serika gua ini ada, <laughs> ada serika aku aku hilang dah kalau ada serika mainstream ya mainstream nih kalau ada serika mainstream ini dua dua dua dua <laughs> Ya, entri. Yoa. <laughs> dan nyesel suruh tutup gacha. Ya memang gitu memang. Kalau di channel gua tuh dia ada yang sebut gacha ya udah kita gacha. Tuh tahu dapat B6 gitu kan. Urawa Hanako desu. Hanako. Kore kara iroiro to. Yen, dan Oh, dan. Akanka. Hmm, siapin. Oh, wow. akanka. Kok dapet? Sedang hadir di server iN. sebelahnya yang hari itu. Nggak jadi rap apa? Nggak jadi stream guys. Oh enggak yeah, ada enggak ada Serika, Mas. Gak Serina ada, sih man. ada sih ada Serinanya. B B1 tapi